Hi guys, welcome to my YouTube, Kuliwan. Hari ini aku mau mukbang karena aku sudah tidak sudah lama banget mukbang. Jadi saya mau mukbang ini brusteknya miliknya orang Arab Saudi. Nah aku rasa gimana gitu. Karena aku lapar, jadi langsung aja kita review chicken brustek ya biasalah guys si harganya 5 real 20 real gitu tidak terlalu mahal namun sekarang saya sorry banget karena saya pakai baju seksi sedikit sebab penonton saya di eh kok masih aktif sih Oh my god kok saya kan sudah privat ini maizah Allah aku mau buat like you, tiktok guys nah jadi guys aku masih privat sih, aku kan udah privat ini, kok masih ada yang nonton. Jadi guys, ini adalah brustek. Menurut kalian itu apa? Ini adalah brustek. Brustek ini adalah saya beli di depan sana. Aku nggak pernah, aku nggak minta izin sama majikan langsung aku pergi. Dan banyak sekali aku beli makanan, hanya kebutuhan YouTube karena YouTube -ku tidak ada buat konten jadi aku sekarang beli chicken brustek untuk saya review rasanya gimana seperti biasa pasti orang Saudi itu makan brustek ataupun apa pasti ada kubus nah, jadi maaf tadi ya guys aku pakai baju seksi karena penontonku itu selalu sepi kalian mau maunya saya itu apa nah lalu beri ini seperti biasa guys itu ini namanya tum tum ini namanya orang orang Arab Saudi itu tum di sini kalau bahasa kita gitu, tuh bawang putih bawang putih itu bisa uh, merusakkan uh, apa itu bau napas kita namun ada faedahnya terus ini adalah homos itu bahasa Arabnya ngomong Arab, um, um, adalah homos karena ini Oh, apa namanya Biasanya juga makanan orang Saudi Setiap bulat beli bruster itu Biasanya Jordan ini Untuk puturnya mereka guys Ya Tidak tunggu Lama-lama Dan lagi saya beli juga Ini mana Dan saya juga beli Mana itu Oh enggak. itu gak bisa kita suka Dan aku juga beli ini Ini Karena ini persiapan lalu Karena aku enggak beli Di itu guys Di tempat ini Ini guys Penempatannya oh, Ada berapa potong Ada 4 potong Jadi ya itu setengah begini ini cerat. Setengah Sini oleh karena aku sudah lapar Jadi kubusnya sebenarnya gak suka aku guys Gak enak kubusnya Dulu aku dulu, dulu kerja di nasi Kubusnya enak Ini gak enak Tapi gak apalah Kita minum ini Stream Dan juga makan Rustic Ini rustic hard What's hard? Spice ya. Jadi Kita mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Rabban amin. Kita mulai dari ini guys Bismillahirrahmanirrahim amin. Itu kayak gak makan plastik, gak. Kayak kita makan karet, apa sih? Hmm. Hmm. cuma 20 real Aku udah nyuci tangan aku udah setengah tangan loh Thank <laughs> you. Sampai mm jumpa -hmm. Aku mau Telepon Biar salah Indonesia Aku mau yang aku makan Ini guys mentan ikut order dia lewat telepon lama datangnya terus harus 30 ريال lebih uang enggak baru dia mau datang padahal dia kan udah ada di sini jangan kami buat susah kalian tahu di YouTube cuma delapan puluh selama aku itu YouTube cuma delapan puluh guys ada yang ada yang anu aku tuh. soalnya kan orang-orang kadang nonton video aku pakai VPN jadi aku tuh aku nggak ngerti pakai VPN itu guys dari dolar ku itu banyak langsung turun jadinya cuma oh berapa cuma tiga cuma 85 <laughs> <tuk> <tuk> tapi aku nggak putus asa tetap aku buat konten jadi sekarang konten cuma review chicken jadi guys buat kalian yang baru ngantul ke channel untuk aku Tolonglah beri subscribe, karena subscribe itu gratis, kemudian kalian nonton videoku, tolong jangan skip iklan ya. Ah, ah, gak nggak mandi. Oh my god, big chicken. Halo chicken. Hmm. Aku senangnya dukungan majikan ini guys, jadi aku bebas, kalau aku keluar itu gak apa-apa. mau makan mau makan apa aja mau belanja jadi bakalan nggak apa itu yang aku beli di sini walaupun aku sering di usia itu sama majikan ada tapi ya itu anunya itu kas, jadi aku orangnya jadi boros nggak mau kumpul uang karena karena mau makan apa langsung ke bakalan di sini Oh itu uh, jadi tokonya sudah sudah di privat kok masih ada orang yang muncul sih. <tuk> hmm. Hmm. Oh. Hmm. Oh. Um. <tuk> Sorry. Aduh, oh ya nanti saya dorong lagi itu. Paling ini. itu titik semua oke ada dia. Ini udah saya pilih. Makanan kalian dia semua oke. Titik paling ini bilangnya di voting. Ani ini anu tuh jangan Setiap aku upload video itu, guys, sangat sepi. Padahal itu subscribe, subscribeku itu ada seribu, dan perlu kalian ketahui bahwa saya memang beli subscribe itu hanya. Hmm, Gimana itu? saya saya pakai jasa orang yang uh, penjual subscribe itu itu hanya 100 subscriber jadi saya memang sudah dapat subscriber itu dengan kerjasama saya itu sesama youtuber guys memang memang mereka juga saya yakin lah, saya tahu mereka itu sibuk untuk bekerja Oke, oh, YouTube mereka juga masing-masing, dan aku juga itu ke sana kemarin itu cari subscriber itu, dan juga saya mengejar untuk jam tayangan itu, sehingga saya dapat itu empat ribu subscriber, untuk jam tayang itu dengan susah banget, bukan, bukan seperti mengembalikan... oh, telapak tangan. Ya saya terus terang guys hari ini aku mencurahkan isi hatiku kepada subscriber saya yang subscribe saya itu buat teman-teman itu Itu semuanya itu youtuber itu guys dan sampai sekarang pun aku tahu channel-channel mereka Namun mereka itu tidak subscribe saya itu pakai akun asli mereka Jadi mereka itu menggunakan akun bodong saya tidak tahu sehingga setiap saya itu upload video saya nggak tahu apa yang subscribe saya ini apakah ini robot apakah mereka itu tidak melihat oh tidak tidak melihat itu video saya kok sampai sampai sepi gitu loh saya tidaknya ada yang mengaktifkan notifikasi jadi aku itu mulai belajar sekarang guys jadi buat teman-teman ini khususnya youtuber ya bagi kita yang pemula